Salam, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 dan 16 saja. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ayat 16. Bukankah engkau bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan engkau sendiri bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan yang adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Banyak sekali kisah dalam Alkitab menggambarkan hubungan antara bapak dan anak. Dengan begitu mudahnya Tuhan ingin menjelaskan bahwa hubungan dia dengan umatnya. Dia tidak mengambil istilah hubungan. Kosmos ini dengan kosmos ini, antar planet ini dan planet ini, tidak. Dia lebih real ingin bercerita bagaimana aku mengasihi engkau, bagaimana hubunganku dengan engkau adalah hubungan antara bapak dan anak. Mudah sekali untuk diterima. Karena itu hubungan yang paling mendalam dianggap yang paling peka, yang paling sensitif adalah hubungan bapak dengan anak. Itu yang dianggap, kenapa demikian? Karena hubungan bapak dan anak ini, yaitu hubungan darah dan daging. Tolong ingat, darah dan daging, dan hubungan bukan hanya darah dan daging, tapi perasaan, emosi, jiwa, hati, karakter. Tidak sedikit anak-anak meniru karakter daripada orang tuanya, bahkan perilaku daripada orang. Tuhannya sadar atau tidak sadar Dan begitulah hubungan kita Dan hubungan dengan Tuhan yang digambarkan seperti darah dan daging Begitu jelas sekali Di dalam kekristenan Yaitu makanlah tubuhku, minumlah darahku Lambang yang sangat jelas sekali Bahwa perasaan Bapak, perasaan anak karena itu yang pertama saya ingin berbicara dalam bacaan kita ini. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya. Sebagaimana mata bapa tertuju kepada anak-anaknya. Karena itu mata Tuhan tertuju tertuju kepada anaknya. Itu yang pertama saya. Kita lihat dulu pada ayat 15A, ayat 15A kita lihat. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Pandanglah. Khabet syamayim dari syurga. Ure'e mizeful. Dan lihatlah dari tempat kediamanmu. Saudara, dari kalimat-kalimat ini. Ada kata habib yang itu diterjemahkan pandanglah dan re'e lihatlah. Dua kata ini memiliki arti yang sama dan mengandung kata perintah. Dengan mengandung kata perintah dalam bahasa Indonesia selalu dikasih kata akhiran pandanglah. Dan lihatlah. Itu dalam bahasa Indonesia. Untuk menunjukkan bagaimana. Artinya ada sesuatu dalam ungkapan ayat ini. Bahwa mata Tuhan itu tertuju pada anak-anaknya. Bukankah Tuhan berbicara dengan bahasa lain. Bahwa kita adalah biji. Lebih mendalam lagi. Mari kita coba mengimandi dengan praktek. Bahwa Tuhan tidak memalingkan pandangannya kepada kita. Ketika kita berdosa, Bapak akan memalingkan mukanya. Dan hanya sekali terjadi, Ketika dia memalingkan mukanya ketika anaknya disalib. Karena menebus dosa. Setelah itu dia tidak pernah memalingkan mukanya lagi. Dengan anak-anaknya yang percaya lewat penebusan Yesus Kristus. Sedetik pun. Ketika kita berdosa pun. Dia tidak akan memalingkan mukanya. Karena kita sudah ditebus dengan apa? pribadi yang begitu jelas bahwa bapak memalingkan mukanya meskipun anaknya berteriak Eloi, Eloi lama sahabatani bapak, bapak mengapa kau tinggalkan aku dan setelah peristiwa itu semua orang yang percaya lewat Yesus dia tidak akan pernah meninggalkan kita lagi hukum Immanuel berlaku atas orang percaya Amin? ini penting sekali tidak muluk-muluk. Bukan rumusan, bukan dogma, bukan ilmu teologi, bukan. Kita praktekkan. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita berkeluh kesah. Tampak lewat harus lipat tangan dulu dan sebagainya. Tidak nah, perlu. Saat-saat itu. Tuhan tidak memalingkan mukanya kepada kita. Dia begitu penuh perhatian. Amin. Coba kita jalani ini. Meskipun kita menjalani hidup ini. Tentu tidak ringan. Cukup berat. Tapi kita bersyukur. Ada mata yang tertuju. Di dalam kehidupan kita. Pribadi kita. Rumah tangga kita. Gereja kita. Dia sangat peduli. Jadi ayat ini ingin mengungkapkan. Dan bahkan dikatakan dengan kata Kodseha Kudus Wetif artika Agung Perkasa Dari tempat yang sangat mulia, sangat kudus Ya arahkan matanya kepada kita masing-masing. Amin. Coba kita resapi ini. Buat apa kita berteori dengan ajaran agama, doktrin-doktrin, doktrin doktrin dogma dogma Pusing, Saudara. Saya ini dosen-dosen dogmatika dalam STT. Banyak sekali dogma itu yang sudah diajarkan. Enggak mengubah sedikit pun perilaku mahasiswa saya. Tapi firman oleh kuasa roh kudus pagi hari ini. Dia sanggup mengubah kita. Dari orang yang tidak memiliki harapan. Dia memiliki harapan yang penuh. Amen. ya Itulah sebabnya. Jadi... Coba kita simpulkan begini dulu. Untuk yang pertama ini. Tuhan tidak pernah memalingkan pandangannya ke dalam pribadi kita. Amin? Apapun keadaan kita. Karena sudah ada yang menebus kita. Yang dia palingkan mukanya yaitu lewat anaknya. Siapa namanya? Yesus. Sejak itu hukum Immanuel berlaku atas kita. Karena itu kita semua lewat Yesus. Yesus, Yesus. Seringkali pendeta berkata, oh Yusuf Roni itu Yesus sentris. Ya betul. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Tidak beroleh keselamatan, tidak beroleh janji, tidak beroleh semuanya. Itu penting. Di Yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada anak-anak. Lalu yang kedua, yang paling mendalam, batinnya terhubung. Batinnya terhubung, kan anak dengan Bapak itu batinnya ter, terhubung. Ya. Memang barangkali dalam rumah tangga ada single parent. Tapi maksud saya ini ketokohan Bapak. Tanggung jawab Bapak. Karena rata-rata hancurnya rumah tangga. Hancurnya kehidupan manusia. Karena banyak sekali bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Jadi hubungan batin, saya katakan hubungan batin atau batinnya terhubung. Masih ayat 15, 15b, 15b kita lihat. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Perhatikan kalimat ini. Di manakah kecemburuanmu satu dan keperkasaanmu dua, hatimu yang tergerak, hati yang tergerak dan kasih sayang. Itulah hubungan batinnya. Hubungan batinnya di situ. Kata-kata yang diawali oleh aye aye Dimanakah Ini sebagai satu ungkapan yang sudah atau yang sudah pernah berlaku. Jadi bertanya ini bukan pertanyaan berarti uh, tidak ada bertanya ini karena sudah pernah terjadi seorang suami meninggalkan istri dan anak-anaknya istrinya kirim wa uh, di manakah tanggung jawabmu hmm. itu berarti dulu sudah bertanggung jawab sekarang dia lepas dari tanggung jawab di manakah Ayye, kata Ay di sini diawali untuk menunjukkan itu sudah pernah berlaku. Jadi diungkapkan kembali di sini dengan bahasa sastra yang sangat tinggi dalam Yesaya. Di manakah kinat kinat kinat kinat kecemburuan. Saudara Cemburu maksud di sini bisa amarah, bisa emosi, bisa perasaan, bisa gairah. Jadi kata kecemburuan karena rasa memiliki kan. Amarah, emosi, inilah hubungan. Dan hubungan yang paling peka ketika melibatkan emosi. Mungkin ketika Anda bertengkar di kantor dengan teman sekantor bisa menahan diri. Tapi bertengkar dengan suami istri terkadang kalah kita lost control. Karena emosi. Hubungan emosi ini tadi. Dari kata itulah bahwa bayangkan saja perasaan, emosi, gairah, kecemburuan. Tuhan dengan umatnya. Ini hubungan batin yang paling mendalam antara kita dengan Tuhan. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar melaksanakan hukum-hukum agama, serea serea agama. Tidak. Kita punya hubungan batin karena itu dikirimkan olehnya rohnya sendiri untuk tinggal diam di dalam diri kita. Amin. Ya, Saya sudah pernah berbicara roh kita dengan roh dia menyatu. Ini hubungan yang paling sensitif. Jadi kalau kita melukai dia, saudara rasakan bagaimana terlukanya dia. Tapi ketika kita terpuruk, kesusahan bagaimana gelisahnya dia. Dan tidak mungkin dia tinggal diam. Dia tahu batas-batasnya. Sampai di mana. Anak yang terlalu diprotek kadang-kadang tidak bisa berdiri sendiri. Tapi dia tidak akan membiarkan tentunya saja. Ketika sudah hampir kepada titik paling bah bahaya. Dan ini hubungannya. Karena itu kita perlu iman, perlu perasaan. Ketika naikan pujian, ketika berdoa. Bukan hanya sekedar baca, baca, baca, baca, baca. Bukan hanya itu. Tapi... Batin kita. Bapak. Luar biasa. Amin. Ini, Ini hubungannya. Keluarga model begini kita ingin bentuk di gereja ini. Amin. Di dalam rumah tangga-rumah tangga kita. Maaf saya tidak mengkritisi tapi mengingatkan saja. Bukan dengan teori psikologi ini dan itu itu boleh sebagai pelengkap, tapi lebih inti itu ini. Jadi kita kita ketika kita mengerti hubungan batin ini, kin atha ya kecemburuan tadi, perasaan tadi, uge keperkasaan kejantananmu bisa diterjemahkan. kegagahanmu sebagai apa? pelindung. anak-anak itu begitu percaya. seringkali ayah tanpa sadar suka melempar anaknya ke atas lalu ditangkap waktu kecilkan begitu. meski meskipun ini tidak boleh itu mengganggu retina dan otak. Kalau saudara belajar kan Mbah Google bisa ngomong itu saudara ya. Tidak perlu masuk sekolah kedokteran baru tahu. Tapi tanpa sadar kita senang dan anak begitu percaya dan tertawa, bayangkan saja, tertawa. Karena dia percaya dengan keperkasaan bapaknya, kekuatan bapak. Kita percaya dengan kekuatan Tuhan kita. Amin. Ya sanggup. Dia tidak bisa melepaskan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Ini hubungan batin tadi. Sehingga itu yang disebutkan. Yang kedua tadi, keperkasaan. Ya. Lalu ada kata hamon. Hamon. Raungan. Ya. Keperkasaan. Ada kata raungan sebetulnya di sini hamon rasa gerammu rasa geramnya ada apa ya bahasa anak sekarang rasa geram ada uh, ada apanya itu ya artinya ada sesuatu yang sesuatulah. gitu ya begitu kan? itu sesuatu banget gitu kira-kira saudara. Nah itu itu itu itu, itu gak bisa diungkapkan itu kan ungkapan per perasaan. Wah makanan ini gila. Kan bukan gila betul saudara. Itu saking eh enaknya. Bahasa Jepang juga bicara psycho. Mungkin diambil dari bahasa Inggris psycho gitu. Gila. Luar biasa. Geram. Gitu. Ada sesuatu. Jelas sekali ayat-ayat ini mengungkapkan hubungan batin yang sangat luar biasa. Meha, -e Meha, -e hatimu. Meha, -e kata Meha -e berakar, berakar dari kata Me. -e. Me -e itu kalau secara jasmania berbicara organ. Yang dalam tubuh manusia yang paling dalam. Makanya diterjemahkan hati. Tapi sesungguhnya secara harfiah itu rahim. Kandungan rahim. Jadi perasaan kita dengan Bapak kita. Maka kita dilahirkan oleh rohku. Roh kudus menjadi ciptaan bah, baru. Manusia baru. Hubungan yang tidak mungkin bisa hilang. Sering ada pepatah mengatakan ada bekas suami. Tidak tidak mungkin ada bekas anak kan. Karena rahim. Dia berada sembilan bulan, sepuluh hari dalam rahim. Jadi begitulah Tuhan ingin mengungkapkan sensitifnya hubungan kita dengan dia. Batin kita terhubung dengan dia. Begitulah Tuhan ingin ungkapkan. Dan bahasa yang paling indah dalam kitab Yesaya. Ungkapan-ungkapan yang dahsyat. Jadi memang puisi itu semacam sedikit mitos. Artinya Bukan kebenaran, tapi mendekati kebenaran. Ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Ungkapan hati. Saya kasih contoh bahasa Indonesia. Hatinya sedih seperti diiris-iris oleh sembilu. Oleh bambu. Apa betul hatinya diiris? Tidak. Tapi begitulah ingin mengungkapkan keperihan hatinya. Kekecewaan hatinya, sakit hatinya itu saya contoh. Jadi, supaya kita masuk di sini, begitulah Tuhan ingin mengungkapkan hubungan batinnya, terhubungnya batinnya Dia dengan kita. Bukan hanya hubungan karena percaya, sebagai orang beragama. Percaya Tuhan, rukun ini, syarat ini. Bukan. Tapi memang pribadi dengan pribadi. Pribadi. Karena itu. Kasih sayangmu. Rahmatmu. We rahameha. We rahameha. Kasih sayang. Atau bisa diterjemahkan rahmat kasih sayang di sini bukan sebuah rumus doktrin atau perjanjian, tapi kasih sayang ini adalah ungkapan apa? Pra, rasa Jadi itulah ungkapan kasa, rasa kasih sayang. Eli padaku. Eli pada siapa? Padaku. Katakan. Semua perasaan Tuhan ini pada siapa? Padaku. Coba katakan. Padaku. Eli karena kita alai. Ya, jadi itu elai Ini hanya plesetan saudara Bukan bahasa Ibrani Yang bahasa Ibrani itu elainya Padaku Bukan rumusan apa-apa Amin saudara Dia sangat perhatian Dia tahu persis Tambunan ada di mana Dia tahu Dia tahu dia tidak berada di tambun Ya saudara ya Dia tahu Dia ada di Bogor Saudara ya Atau yang lain Ya jadi dia tahu. Tadi matanya tertuju kepada kita dahsyat. Sekarang apa? Batinnya terhubung dengan batin kita. Amin. Dua hal ini. Lalu kita lihat di sini. Ayat 15C. Janganlah kiranya engkau menahan diri apa maksudnya hit afaku kenapa ditahan nah Tuhan tidak menahan diri dari ungkapan-ungkapannya ini sampai ungkapan yang begitu jelas itu yang dimaksudkan di sini karena itu ayat 16, 16a dulu kita lihat disini. Bukankah engkau Bapak kami? Ki ata abinu. Engkau kan Bapak kami. Sehingga Bapak kan Bapakku. Aku kan bukan anak angkat, bukan anak tiri, bukan anak pungut, bukan adopsi. Tapi sungguh-sungguh darah dan dagingku sudah darah dan daging, tubuh Kristus anaknya yang tunggal. Ayat 16. Sungguh ki afram lo yeda anu. Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Abraham tidak tahu. Bahkan Israel, we Israel, lo yakiranu dan Israel tidak mengenal aku. Israel di sini bukan umat Yakub maksudnya. Yakub itu namanya Israel. Jadi Abraham dan Yakub juga tidak kenal. Kita pernah kenal? Nggak mimpi pun nggak pernah. Sesungguhnya kalau kita lihat. Ki Afraham we yisrael. Kata ki pada ayat 16. Diterjemahkan bukankah tadi. Ya sungguh. Ya diterjemahkan sungguh juga. Tapi maksudnya sebab karena tidak ada orang lain yang kenal aku, yang bisa diandalkan oleh aku kecuali engkau Bapak. Amin. Apa kita tidak malu kalau anak kita minta-minta ke bapaknya tetangga? Ya pasti. Jangan minta-minta. Minta kepada ba, Bapak. Ya. Jangan minta ke dukun, jangan minta ke apa macam-macam lagi ya. Ayat 16c. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapak kami, Namamu ialah penebus sejak dahulu kala. Atta Adonai Abin, Engkau Bapa. Go'alainu me'olam semecha. Go'alainu. Penebus. Karena itu namanya Yesu. Yesuah. Siapa namanya? Yesuah. Siapa yang kita sebut? Yesus. Itu. Lewat itu. Kekal, abadi, selama-lamanya. Luar oh, Luar biasa. Itulah ungkapannya. Kita sekarang masuk. Kita lihat. Anak dan bapak bekerja sama. Tadi kita sudah berbicara tentang anak menuntut perhatian. Sekarang kita lihat anak dan bapak ini harus bekerja sama-sama. Yohanes 5 ayat 17, kita lihat dulu. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat 17. Kita lihat dulu di sini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapaku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Bapak bekerja memakai kata "ergazomai". Erga Tapi anak bekerja juga memakai kata "ergazetai". Maksud mengerti begini: kalau bapaknya bekerja, anaknya harus terlibat juga bekerja. Bapak kita pensiun atau tetap bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatannya selama-lamanya. Kita juga bekerja. Lakukan pekerjaan Bapak. Supaya begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang begitu besar. Kita sama-sama bekerja sama. Erga zomai, Bapak bekerja, aku tidak mungkin berpangku tangan, diam. Bapak bekerja. Sedikit menyimpang. Artinya bukan menyimpang. ingin menegaskan bahwa Bapak dan anak itu satu. Digambarkan Bapak dengan Yesus anaknya satu. Seirama, seiring. Tadi nyanyian -nyanyi bilang apa? Senada dengan sorga. Senada dengan Bapak Ayat 18. Coba ayat 18. Yohanes 5 ayat adalah 18. Ya, dikatakan di situ apa? Sebab itu orang Yahudi, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena bukan saja, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, lanjut, ya, itu. ya, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah bapaknya sendiri. Dengan demikian, tolong sabung, ia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ada orang bertanya, kalau ada satu ayat pun Yesus mengatakan. Dia adalah Tuhan. Maka saya langsung percaya bohong. Ini ayatnya ada. Ayatnya ada. Dia bukan disalib karena melanggar hari sabat. Melanggar hari sabat kena denda. Tapi menyamakan dirinya dengan bapak. Wuh, itu perlu dibunuh. Jadi jelas karena orang tidak terima. Tapi Yesus menyatakan dirinya, dia dengan Bapa adalah salah satu. Marah orang Yahudi. Karena itu dikatakan mereka berusaha, berusaha lagi. Karena mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian apa? menyamakan dirinya dengan dari awal, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan, ada sebagian gereja para teolog menolak dia bilang, Yohanes 1 ayo, pasal 1, pasal 2 itu sisipan karena ingin menghilangkan menyatakan bahwa firman itu adalah tuh, Tuhan, ternyata dia kelewat pasal 5, pasal 14 pasal 16, masih ada lagi Ayo akhirnya semuanya tidak percaya injil Yohanes Jangan coba-coba tidak percaya satu ayat. Tidak percaya satu kalimat. Gugur kepercayaanmu kepada Alkitab secara keseluruhan. Saya percaya. Tapi saya tidak mengerti. Saya tunggu. Karena ini yang berbicara Tuhan. Aku kan goblok. Tunggu waktunya, prosesnya. Supaya ngerti nanti. Jangan menyangkal dulu. Goblok menyangkal. Sedaranya. Oh iya kita itu terbatas Proses, proses, proses Ngerti, ngerti, ngerti Dulu saya Saya kasih contoh Saya percaya Alkitab Yesus Masih pakai bahan bandingan kitab suci saya yang lama ya Menghantar Situ Isa Al-Masih, sini Yesus Kristus. Tapi setelah saya baca Alkitab, saya tidak baca ini lagi. Tidak tidak meyakinin ini lagi. Di eh, sini, gak usah dibawa-bawa lagi. Akhirnya saya berkesimpulan. Isa Al-Masih bukan Yesus, Yesus bukan Isa Al-Masih. Beda dong. Mirip-mirip, gitu. namanya juga mitos. Mirip-mirip. Yohanes mirip. 10 ayat e 30. Ini paling singkat ayat ini. Coba kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Aku. Nggak jelas. Aku dan Bapak adalah... Lengkap. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapak. Dan firman itu adalah... Tuh. Tuhan Firman itu adalah... Tuhan, aku dan Bapak adalah satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Tidak mungkin seorang pun bisa melihat Bapa Kalau tidak melalui aku yang datang dari Bapa. Itu rekaanmu. Yohanes 10 ayat 38. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu terus supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jika kamu percaya aku di dalam engkau dan engkau di dalam sama Dia menggambarkan hal yang sama Hak yang sama, hubungan yang sama Enggak bedanya dahsyat saudara Jadi bayangkan Kalau sudah bersapi ayat ini Dia tidak membedakan Bahwa Bapak di dalam aku Dan aku di dalam Bapak Begitu juga kita Coba kita lihat Yohanes 9, 14 ayat 9 lihat di sini ya Kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun kau tidak mengenal aku ya barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapak. bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada kami barang siapa melihat aku sudah melihat ba Bapa Pribadi Yesus dikatakan di situ bukan hanya sebagai tipologi, tapi sebagai wadah kehadiran Bapak di tengah kita. Amin. Kalau kita baca Efesus, jadi sebagai Bapa. Dengan demikian, ya dibandingkan. Masuk coba ayat 10 ayat 10 ya, ayat 10 ya. tidakkah percaya engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam Aku apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri dari Bapa dosamu sudah diampuni nanti kita tidak akan bilang oh itu anakku aku enggak tahu maaf ya Gitu. Nah, bapak Jadi bapak dan anak itu bekerja sah, sah Luar biasa Saya kasih contoh saya Ilustrasi yang paling lama Makanya Bapak Pendeta Ini kan gambaran bapak di surga. harus Kita sungguh-sungguh menerapkan itu Ada bapak Dia pendeta dia khutbah. Kasihilah musuhmu. Berikan yang terbaik. Kepada orang yang membutuhkan. Oh, hebat. Terus. Pandeta ini senang sekali piara ayam jago. Zaman dulu kan ada yang suka rumah-rumah piara ayam jago gitu. Nah pendeta ini termasuk, bukan saya itu, ini hanya ilustrasi. Ya, terus anaknya dengar khotbah bapaknya, tiba-tiba di depan rumah ada pengemis. Berikan yang terbaik, dia kasihkan itu ayam. Bapaknya datang lihat ayamnya, dari bunyi lagi, kemana? Anaknya bilang sudah saya kasihkan ke orang, kenapa? Lu bapak khotbah seperti itu, khotbah buat orang tahu Nangkap Supaya sadar kita gitu. Supaya nangkap kita. Gitu. Matius 10 ayat Barang siapa menyambut kamu Ia menyambut aku Itu lanjutan satunya tadi Dia dengan Bapak Bapak di dalam dia, dia di dalam Bapak begitu juga Yesus ya, dia. dia di dalam kita Dan kita di dalam Yesus Maka dia nyambung Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Mata rantai yang tidak terpisahkan. Bless me, my God bless you. Amin saudara. Hubungan mata rantai, segala sesuatu berkat, janji, apa yang dikatakan olehku adalah apa yang dikatakan oleh... Yesus, apa yang dikatakan Yesus adalah dikatakan oleh Bapa. Karena saya bicara Firman Tuhan, bukan teori, bukan dogma, bukan sesuatu ideologi. Tadi saya sudah ucapkan, mata Tuhan tertuju kepada Dia, batin kita terhubung dengan Dia, dan perhatian Dia kepada kita, Dia tetap peduli karena kita anaknya. Dasyat, mari kita berdoa.